Terima kasih Bu Kepada hadir Kepada Kepada Hadir Bu Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Sebelum Kepada Apa yang kita pelajari hari ini Tentang uh, Kepada dalam Islam Ada Kepada anak-anak yang tahu Yang masih ingat Pembelajarannya Ibu Kemarin Tentang Iman Kepada Kepada Kepada Kepada kepada koda dan kadar. Siapa yang masih ingat apa itu iman kepada koda dan kadar? Ya silakan nak Iman kepada koda dan kadar adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada waktu Jadi percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menentukan. Takdirnya manusia, di? Oke, pernikahan itu termasuk takdir ya? Itu, itu dirahasiakan. Jodohnya kita itu kita tidak tahu dengan siapa, ya? Jadi itu termasuk juga takdir. Ketentuan Allah, di? Ya. Yang kita bisa upayakan, yang kita bisa minta, bahwasanya disujudnya kita minta pertemukanlah dengan jodohku yang baik buat saya, top, yang bisa menuntun saya ke jannah, bisa membangun rumah tangga dalam batas Islam. Hmm. Jadi itu hubungannya. Oke, lanjut. Jadi materi hari ini Ibu akan membahas tentang e, ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, okay. <tuh> Pagi, sasarkan Islam dengan benar. Terus yang kedua, siswa mampu membandingkan antara syarat dan rukun pernikahan. Yang ketiga, siswa mampu merumuskan prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan pelaksanaan pernikahan dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam Oke okay. Terima kasih. Itu tujuan pembelajaran yang akan mencapai uh, Untuk pembelajarannya kita Ibu akan Menggunakan strategi Pembelajaran Role playing Dimana materinya pernikahan Dalam Islam Itu kita Akan bermain peran Siapa yang akan mem melakukan eh, sebagai calon istri Ada yang memerangkan sebagai calon suami Ada yang sebagai wali Dan ada yang sebagai saksi ya Seperti itu proses pelayanannya sebentar eh, Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Ketentuan pernik pernikahan dalam Islam ya yeah. Ketentuan pernikahan dalam Islam Ada hukumnya Syarat dan rukun, dan tujuannya, serta dalil yang mendukung tentang pernikahan itu. Dalil, oke, sebelumnya silakan anak-anakku perhatikan video yang Ibu tampilkan di atas. Bisa lihat kan? Oh, yes Kecualikan ada nah, <disi> ya? Kelompok ya, satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Jadi ibu siapkan tiga skenario yang akan kalian diperankan Jadi, bagaimana eh, perannya si calon suami, bagaimana perannya si calon istri, bagaimana perannya wali nikah Itu kita cari di eh, ya, YouTube yang ibu berikan, materi yang ibu berikan linknya di WA nya anak-anak sekalian ya dengan perhatikan juga jurnal yang Ibu bagikan. Silakan diamati, berdasarkan dari situ kita buat skenario yang sudah Ibu kuasi, kita buat mengenai keadaan. Silakan. Jadi silakan siapa yang akan minta. Terus seterusnya sampai yang salah satu baru buat sampai apa? Apa yang tadi bangsa akan diatur. Thank yeah. you. Yeah. Pak tam calonnya siapa siapa siapa siapa <benefit> siapa Saya calon suaminya itu adalah eh, Muhammad Ismail Berarti siapa Muhammad Ismailnya? sebagai calon suami namanya? pakai nama sendiri? oh, oh, ya. oh iya oke okay. jadi calon suaminya Ismail oke okay. sebagai calon istri Ismail oh, Fitriani di balikah diserahkan kepada Hakim atau selaku orang tua si perempuan saksi saya sendiri dengan Adelia, Nikita dan Sarah. Oke, jadi di sini ada tentang transaksi ya. Jadi pernikahannya antara Ismail dengan si yang tetap orang tua. orang tua dari pihak Bagaimana? Bisa terima? Jadi seperti itu penampilannya yang terima kasih untuk kelompok. Terima kasih Jadi, ketika kita punya pasangan atau kita mau melakukan suatu e, pernikahan, sebaiknya harus ada restu dari orang tua, ya. Makanya, kita dibatasi e, dengan dalilnya di sini bahwa eh, berdasarkan surat tabung ayat 21 bahwasanya kita itu sudah diciptakan berpasang-pasangan. Jadi, kita tinggal. E, Lagi agama Seperti itu Jadi terima kasih banyak Sebelum kita Akhiri Saya mau Untuk pilihan ganda, sudah bisa dibuka, nak. silakan yes, dikerjakan beberapa menit. Jadi okay. dari kegiatan kita ini bernilai banyak. Uh, terima kasih banyak. Semoga uh, terakhirnya materi ini uh, menjadi keberkahan buat anak-anak sekalian. saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.